Assalamualaikum teman-teman. Bulan Agustus sudah berakhir. Namun di kampungku suasana perayaan kemerdekaan masih terasa. Lihat teman-teman, peserta -teman, panjat pinang di kampungku ini semangat banget ya. Tidak heran sih Kampungku ini dekat dengan salah satu objek wisata bernuansa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dulu di wilayah kami sempat terjadi pertempuran besar melawan tentara Sekutu di Ambarawa. Peristiwa ini diabadikan menjadi sebuah monumen, yaitu Monumen Palagan Ambarawa. Teman-teman tentu saja sering menemukan gambar monumen ini di buku-buku sejarah ya. Nah teman-teman, saksikan videoku ini hingga akhir ya. Semoga kita bisa mengenang kembali jasa para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan. Ambarawa ini terletak di Jalan Sugio Pranoto, Panjang Lor, Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Monumen ini dibangun pada tahun 1973 dan diresmikan pada 15 Desember 1974 oleh Presiden Soeharto. Tiket masuk ke monumen ini lumayan murah loh. Kalian hanya perlu membayar Rp 5.000 untuk hari biasa dan Rp 7.500 untuk akhir Pekan Di lokasi monumen ini, di dekat pintu masuk, kita akan menemukan Museum Istimen Nama museum ini diambil dari nama salah satu pahlawan yang gugur dalam pertempuran Ambarawa yaitu, Letkol Ijman. Yuk, teman-teman, kita lihat isi museumnya di bagian dalam museum. Kita bisa melihat beraneka ragam jenis senjata yang digunakan pada masa pertempuran Ambarawa, yang berlangsung antara tanggal 12 hingga 15 Desember 1945. Di dalamnya kita juga menemukan beraneka ragam pakaian yang digunakan baik oleh sekutu pasukan Jepang dan para pejuang Indonesia Anda juga bisa melihat lukisan dinding yang menggambarkan jalannya pertempuran dan giginya para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan Merdeka. Nah, teman-teman, kita sudah selesai mengunjungi museum. Yuk, kita lihat objek lainnya ya. Selanjutnya, kita akan menyaksikan kereta api yang digunakan pada Pertempuran Palagan Ambarawa. Di badan kereta ini, banyak kita temukan tulisan-tulisan yang menggambarkan semangat cinta kemerdekaan dari para pejuang terdahulu. Kita juga bisa menyaksikan sejumlah tank, meriam dan bahkan pesawat terbang yang digunakan dalam masa perjuangan Objek utama di lokasi wisata sejarah ini tentu saja adalah Monumen Palakan Ambarawa. Dalam monumen ini teman-teman bisa menyaksikan relief yang menggambarkan bagaimana heroiknya pertempuran di Ambarawa. Peristiwa yang digambarkan dimulai dari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 20 Oktober 1945, Sekutu mulai mendarat di Semarang untuk mengurus tawanan perang tentara Jepang. Namun kehadiran mereka ternyata diboncengi oleh tentara Nika. Di bawah kepemimpinan Sudirman, para pejuang Indonesia yang terdiri dari tentara keamanan rakyat dan barisan seperti tentara Hezbollah melancarkan serangan kepada sekutu dimulai pada tanggal 12 Desember 1945. Pertempuran ini berakhir pada tanggal 15 Desember dengan terusirnya sekutu dari Ambarawa. Nah seperti itulah gambaran pertempuran palagan Ambarawa. Selain menyaksikan berbagai peninggalan dari peristiwa Palagan Ambarawa, teman-teman juga bisa menemukan berbagai wahana permainan di sini. Ada ayunan, perosotan, dan lain-lain. Cukup menghibur loh teman-teman. Selain itu, teman-teman juga bisa menyewa mobil listrik untuk dikendarai. Asik banget pokoknya. lain kita belajar dari sejarah masa lalu, kita sekaligus bergembira ria menaiki wahana mobil mini. Di wisata ini, kita juga bisa menemukan banyak sekali spot foto yang instagramable teman-teman kita bisa mengabadikan momen kunjungan wisata sejarah kita ini dan dibagikan di sosial media Dan dulu videoku kali ini teman-teman Objek wisata ini menarik untuk dikunjungi bukan? Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kalian Sampai jumpa teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh